Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel kelas matematika. Matematika itu enggak susah ya kalau kita tahu cara mengerjakannya. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Di sini saya sudah menyiapkan ada dua soal. Yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Langsung saja ke soal yang pertama. 1,35 ditambah 15, 1 per 2 adalah? Saya tulis di sini jawabannya. Nomor 1. 1,35 ditambah 15, 1 per 2. Ini 15 1 per 2 ini kita jadikan ke pecahan desimal terlebih dahulu 15 nya kita tulis 15 1 dibagi 2 tulis di sini ya 1 per 2 0, 0 10 bagi 2 5 0 kali 2 10 6. Berarti 0,5 ini 15,5 sama dengan 1,35 ditambahkan jadi ini komanya kita tulis dulu di sini agar tidak salah. Di sini kita tulis 15,5. Jadi dalam penempatannya ini jangan sampai salah karena kalau salah nanti jawabannya juga akan berbeda. Oke, kita tambahkan 5, kita turunkan, 3 ditambahkan 5, 8, yang masih tetap sama, 1 ditambah 5, 6, 1 diturunkan. Jadi, jawabannya adalah 16,85. Untuk soal nomor 2, kita tulis lagi, 10, 1 per 4. Dikurangi 1,25. Jadi, di sini kita perhatikan tandanya ya. Kalau yang tadi ditambah, ini dikurang. Jadi, harus teliti. Dalam mengerjakan matematika itu, semuanya harus teliti. Kalau tidak teliti, salah sedikit saja, nanti jawabannya akan berbeda. Ini 10 kita tulis di sini. 1, 1 dibagi 4. 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 bisa, tambahkan 0. 0,10 dibagi 4, 2. 2 kali 4, 8. 10 dikurangi 8. 2, 2 dibagi 4 tidak bisa, kita tambahkan 0. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Hasilnya 0. Jadi kita tambahkan saja, 10,25. Dikurangi 1,25. 10,25 Dikurang 1,25 Dikurang 5 kurang 0 2 kurang 10 1 9 Jadi jawabannya adalah 9 Sekian hari saya Apabila ada manfaatnya Boleh kalian dukung channel kami Dengan cara like dan subscribe Dan juga Aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari kami.